Fabio Leandro Freitas Gueveio Carvalho. Lahir di Torres Perdes, Lisbon, Portugal pada 30 Agustus 2002. Gelandang serang berusia 19 tahun tersebut saat ini memiliki dua kewarganegaraan yaitu Portugal dan Inggris. Namun dilansir dari transfermarkt.com, ia juga bisa bermain untuk timnas Timor Leste. Carvalho pernah menimba ilmu sepak bola di akademi Benfica. Pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Dua tahun kemudian, dia pindah ke Inggris bersama kedua orang tuanya. Di Inggris, ia mulanya bergabung dengan tim Fulham usia 14. Namun berkat performanya yang terus meningkat, Fabio Carvalho dipanggil ke dalam skuad Timnas Inggris U15 pada tahun 2016. Fabio Carvalho terus naik kelas ke Timnas U16 hingga U18 The Tri Lions. Bersama Fulham U18, Fabio Carvalho berhasil menjuarai Youth League Winner. Pada tahun 2020, Fabio Carvalho mulai debutnya bersama Fulham U23 yang berkompetisi di Premier League 2. Performanya yang terus meningkat membawa Carvalho membela tim senior Fulham yang tengah berlaga di Divisi Championship. Di musim ini Fulham lebih banyak memberi menit bermain pada Carvalho yang dibalasnya lewat torehan 7 gol sejauh ini dan itu mungkin masih akan bertambah. Fabio Carvalho berhasil membawa Fulham di puncak klasemen Divisi Championship sejauh ini hingga pekan ke-28. Performa apiknya ternyata berhasil membuat salah satu raksasa Premier League yaitu Liverpool kepincut untuk mendatangkannya. Carvalho yang saat ini masih berusia 19 tahun masih punya jalan panjang dalam karirnya sebagai pemain sepak bola dengan posisinya sebagai gelandang serang atau pemain sayap. Carvalho juga bisa jadi alternatif di masa depan bagi pemain-pemain antara Liverpool saat ini, mengingat kontrak Muhammad Salah dan Sadio Mane di Liverpool bakal berakhir di 2023 mendatang. Menurut laporan Liverpool Echo, The Red telah menyedorkan 5 juta poundsterling sterling alias 96,5 miliar untuk menebus Carvalho. Tak hanya itu, Liverpool juga bersedia membiarkan Carvalho tetap dipulham sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim. Andai Liverpool berhasil memastikan perkirotaan Carvalho, itu berarti mereka tengah berusaha menyiapkan rencana untuk masa depan. Setelah kedatangan Louis Diaz, Liverpool masih mengincar pemain-pemain muda untuk membangun proyek jangka panjang mereka. Di bawah asuhan Klopp, sejauh ini telah banyak pemain-pemain muda yang diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya untuk bertanding membela si Merah. Misalnya saja, Tyler Morton, El Gordon Curtis Jones, Neko Williams, dan jangan lupakan nama Trance Alexander Arnold.